Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Zen Coffee Hari ini saya akan mereview Yaitu Sisa Ngopi Kalau nggak ada rokok Gantinya ini sisa Sudah satu saya persiapkan untuk Coca Cola Yang masih baru Nah, ini guys ya nah, oke okay. nah, ini adalah kompor kompor pemanas sudah kita nyalakan ya nah sudah on coba on sambil menunggu ini kita nanti akan membuka peti kemas nah ini adalah areng Arang Oke okay. Nah ini masih baru Kita sisihkan dulu Coca-Cola nah, Jangan kemana-mana Kenapa saya Pakai Coca-Cola Anda mungkin penasaran untuk apa Coca-Cola ini? Coca-Cola yaitu penggantinya air untuk sisa karena saya paling hobi dan paling menyukai Coca-Cola karena nanti rasanya sangat jos, NGIMOS lebih mantap oke ya kita buka kita sisihkan dulu ya ini nanti kita buka dulu ya Neng, neng, neng, neng, neng. apa isinya? Oh ini sisa yaitu sisa kecil-kecil cabai rawit. Ini ini apa? Oh untuk selang penghisap. Ini selang penghisap. Nah terus ini pastikan ini alat-alatnya kita rakit ya, ah, oke. Okay. dan sekarang ini kosong ya, kita sisikan. ini saya perlu ini ya, ah. ini capet arm, oke. Okay. Nah. untuk mengambil cukup satu aja, oke. Okay. nah. Bias, kelihatan nggak ini nah, ini oke sisihkan ya ini kertas aluminium foil oke apa-apa saja ini isinya yuk kita rakit Nah, nah, ini lubang untuk nanti lubang hisap nah, ini pipa kecil untuk isap ada dratnya ini dratnya jangan terbalik ada dratnya kita masukkan <SILENGALAN> oke perhatikan ini sisa kecil mungil hmm, masukkan sini ya nah. oke nah, setelah itu kita ini nah di ke kan sini ke sini ke ini lagi, nah, kita kan guys. Nah, terus, aksesoris iya, hati-hati, oke, hati-hati ya. Terus, hmm. ah, setelah itu, ini tempat untuk safety pengaman arang, ya, nah, terus ini, nah, ini aja. Udah, bukan uh, harus kenceng, guys, karena nanti bisa ngobos. Ini oke, okay, ini saya beli waiver eceran ya, satu pon dua pohon, itu aja. Okay, ini kakak yang dibuka yang lain juga. Oh, rasa stroberi. Nah ini kita tuangkan secukupnya, kurang tambah lagi. Di video-video sebelumnya saya sudah mereview sisa tapi sisinya ukuran besar jumbo mantap itu ini kecil-kecilan aja oke kita sisikan nah, setelah itu kita bungkus ini ini terbalik atau enggak sama saja. Terus kita putar, hmm. biar apa, biar nggak ngobos. Supaya rapat, nah, kita juga saja ini. Aku biasanya pakai tusuk gigi guys. Di sini, di ini, disediain tusuk tapi saya suka pakai tusuk gigi karena lancip ya ya pada sini, Oke okay, setelah itu kita pasang <tuh> Untuk selanjutnya Saya buka ya Cukup keras karena masih baru Oke okay. nah, Kita masukkan hmm. Coba perhatikan guys Iya yeah, segar, oke. Okay. Ah cukup lah ya, cukup. Nah setelah itu kita minum sisanya. Ah. Jangan lupa Coca Colanya harus dingin. Jangan lupa Coca Colanya lebih baik keadaan dingin, ambil di kulkas oke, setelah itu kita tancapkan guys. Hmm. oke, setelah itu kita mainkan ini ini kan ini nah, so. masuk hmm. kita tes ya ini belum, nanti Sambil menunggu itu arangnya kan lama, jadi kita tes ini nanti. uh belum ada fevernya udah enak. Belum dibakar udah rasanya udah beda kali. Wah, wow, mantap guys ini belum ini nanti kalau udah dibakar, ini bercampur dengan uh, Coca-Cola yang di bawah kalau dibawah ini ini segar mantap nah ini sambil menunggu ini lama ini, nah, ini sudah siap tinggal Hmm, mantap, guys! Ini ukuran kecil, jadi cukuplah untuk pribadi, nyantai di rumah, nyantai di dalam ruangan, cukup untuk menghemat uang yang setiap hari untuk beli rokok. Jadi, ngirit, intinya ngirit, hemat, tapi hasilnya mantap. Kiranya cukup sampai di sini review sisa kami, semoga. Video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mencoba memakai air kokak cola. Entap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.